Hai hai hai Hewan memang sudah biasa mendatangi bahkan masuk ke dalam rumah manusia Tapi biasanya hewan yang suka masuk ke dalam rumah manusia ini Hewan yang berukuran kecil seperti kucing, cicak, kupu-kupu, semut, dan sebagainya Tapi bagaimana jika yang masuk ke rumah kalian adalah hewan-hewan yang mengerikan seperti harimau? Pasti kalian akan ketakutan bukan? Hal itu wajar karena harimau memang merupakan hewan buas yang berbahaya untuk manusia Eh, selain harimau, ternyata masih ada hewan-hewan mengerikan yang pernah masuk ke dalam rumah manusia. Mau tahu apa saja? Kadal Raksasa Seekor kadal sepanjang satu setengah meter nangkring di teras rumah seorang pria di Australia. Sang pemilik rumah merasa sangat kaget ketika melihat seekor kadal yang merayap di dinding depan rumahnya. Ia yang tengah berkemas di gudang rumahnya terkejut ketika keluar rumah dan tiba-tiba menemukan seekor kadal nangkering di depan rumahnya macan tutul di ruang tamu seorang macan tutul mengagetkan seorang perempuan di kota Pinjore, Haryana, India. Wanita tersebut melihat seekor macan tutul yang asyik tidur di ruang tamu. Ia pun terkejut dan langsung memanggil tetangganya untuk mengusir macan tutul itu. Akhirnya, petugas kebun binatang berhasil menangkapnya dan ternyata macan tutul itu diketahui tersesat di hutan dan ia hanya mampir sebentar di rumah tersebut. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Hewan mirip alien Seorang warga asal San Jose, California, Amerika Serikat dikagetkan dengan seekor hewan aneh yang mengerikan. Awalnya ia mendengar suara aneh di tengah malam. Lalu ia terkejut ketika melihat seekor hewan aneh dalam kondisi mati berada di halaman rumahnya. Hewan aneh itu dikatakan sebagai alien karena bentuknya yang sangat aneh dan langka. Namun ada juga yang mengatakan itu anak rusa yang baru lahir kemudian mati setelah dimangsa predator. Cacing alien, seorang nelayan di Taiwan, berhasil menemukan seekor cacing aneh yang berwarna hijau tengah merayap di lantai rumah. Cacing aneh tersebut terlihat sangat menjijikan dengan bentuknya yang aneh dan warnanya yang berwarna hijau. Nelayan tersebut akhirnya merekam penampakan cacing tersebut dan kemudian disebarkan ke media sosial. Banyak netizen yang mengatakan jika itu merupakan alien. Namun sebenarnya itu bukan alien, melainkan seekor cacing laut yang punya nama ilmiah Nemertea. Di negara lain, biasa menyebutnya dengan cacing pelangi karena warnanya yang warna-warni dan tidak selalu hijau. Nah, itulah dia keempat hewan mengerikan yang pernah masuk ke rumah manusia. Gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar.